Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku Nah kali ini aku mau makan Rujak buah Nah di sini ada buah Blending dan Ini buah pir Oke tanpa lama-lama lagi Langsung kita Makan dan sebelum makan kita berdoa dulu Berdoa dimulai Amin ya, Langsung kita cobain buah pirnya dulu ya tanpa sambal, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, manis. Jadi, ini buah Kalau manis, itu benar-benar matang, ya. Kita coba pakai sambal, oke. Sambal rujak. kita cobain belimbingnya, pak. Ah. Jadi belimbingnya itu masih belum matang banget, jadi masih asam-asam enak dekatlah siapa yang mau kami sama Hmm. hmm. Jadi si sambalnya itu ada rasa manis, asam dan pedas. Oke, okay, habis ini teman-teman. Dan cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ah. Salam pecinta kuliner.